Baiklah bersabarlah selari manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini tentunya bang akan memberikan informasi tentunya seputar Lesti dan Rizky Pilar ya ini sekaligus tentunya momen-momen cute spesial semalam di acara konser Lida 2021 bersama ya. Kia sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan yang Lesti dan Rizky Billar akhirnya umumkan acara lamaran mereka yang akan diadakan tanggal 13 Juni 2021, tepatnya hari Minggu, eksklusif di Indosiar. Yang mana tentunya membuat kita semua para fans terharu bahagia bersahabat yang mendengar tentunya langsung kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat keunggahan pertama para sahabat, kita lihat para sahabat, ya, ini tentunya bentuk ekspresi bahagia dari A.I. yang telah mendapatkan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. tentunya para sahabat, ya, spesial di Indosiar semalam umumkan acara lamaran mereka tanggal 13 Juni 2021 kita lihat ekspresi Aichang sangat bahagia sekali. Aichang bilang hapus air mata kalian tentunya kita bahagia. Wow, warsabatnya. Ini menunjukkan war sahabat, bahwa Aichang sangat gembira dan bahagia sekali. Yang mendengar tentunya ucapan kabar baik langsung dari Lesti dan Rizky Bila mudah-mudahan acaranya selalu diberikan kelancaran sampai hari-hari nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini. ini ada momen spesial detik-detik Rizky Bilar Pasangkan cincin ke jari manisnya dedek les tidak Dede memberikan bunga mawar para sahabat ya Wow ini tentunya romantis yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada dedek les di kejurah, para sahabat ya Membuat kita terharu bahagia juga nih Melihat momen seperti ini membuat kita semakin bangga para sahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Dede Lesti dan Rizky Bilar. Dalam launching lagu single terbaru semalam, Lesti Kejora menangis bahagia prasabat, ya ketika ditatap oleh Abang Rizky Bilar. Sampai tak kuasa menahan tangisnya bersahabatnya, tentunya membuat kita juga ikutan menangis ini bentuk rasa kasih sayang dari seorang Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan tentunya banyak orang yang selalu mendukung dan selalu mendoakan buat idola kesayangan kita. postingan singat tersebutlah di kembali oleh akun Instagram Leslar update yang mana di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Lihatlah Dede sudah menjadi ratu dan para jomblo masih jadi babu hearts mensedihkan. Aduh. <laughs> cute-cute memang banget persahabat ya kaps dari latest update ini. Mudah-mudahan tentunya dilancarkan untuk acara dan hajat baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada postingan yang mana ini adalah momen semalam sahabat, ya usai umumkan acara lamaran mereka tentunya terlihat sangat mesra banget dan romantis persahabat ya genggaman tangan keduanya menunjukkan bahwa tentunya ini adalah hari bahagia buat mereka amin persahabat ya membuat kita semakin bahagia dan bangga mudah-mudahan tentunya kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung Lesti Pilar sampai ke apapun persahabat ya bismillah Mudah-mudahan lancar sampai hari hari nanti Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial haru banget Para sahabat ya, tentunya ini ada pesan dari Bunda Inul Kepada Lesti dan Rizky Bilar Di acara konser Lida Semalam Bunda Inul menitipkan pesan khususnya kepada Rizky Bilar Untuk bisa menjaga Lesti Kejora Para sahabat ya Bunda Inul tahu banget Ketika Lesi kejora Tentunya ikut audisi Ya para sahabat ya audisi The Academy 1 Yang mana tentunya dari umur 14 tahun Bunda Inul sangat tahu sekali Ini ngasih pesan Buat Rizky Bilar para sahabat ya Untuk bisa menjaga dede lesti kalau sampai gak bisa menjaga, tentunya budaya Indonesia siap menjadi yang terdepan untuk menjaga dedikasi persahabat sahabat. Ya, ini pesan tentunya membuat kita semakin bangga dan haru banget. persahabat ya mudah-mudahan selalu banyak orang yang sayang dan selalu banyak orang tentunya yang mensupport buat hubungan idola kesayangan kita. Postingan tersebut telah post kembali oleh haikun Instagram Sendal Putih dan Skobilar. Di situ banyak sekali banjir komentar dan respon dari para fans. Salah satunya di sini dari akun Hamidah Syarifudin mengatakan dalam kolom komentar, ini pot bikin mewek kejar, gak berhenti-berhenti karena aku ngikutin Leslar dari DA1. Jadi aku tahu betapa sayangnya Bunda Inul sama Lesti dulu masih audisi tengah malam Bunda sampai sudut syukur setelah Lesti nyanyi. Selanjutnya ada komentar dari akun Lea Shifun yang berkomentar Sebegitu banyak orang yang sayang sama dede yang menganggap mereka orang tua dede sendiri Asli terharu sampai nangis nonton ini wow Itulah beberapa respon yang sangat positif para ya, Untuk selalu mendukung buat perjalanan cintanya dede Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu durikan kelancaran kebahagiaan untuk acara lamaran, serta nanti acara resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Lesti dan Bilar Pak Sahabat, ya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.